tahu tentang kita bersama Kasih ini, kan jadi memang untuk dikenang selamanya Hari-hari kita bersama, kita jahit isi dunia yang Meski berpisah nanti, ku ingin kau mengerti bagiku kau salah.